Halo sahabat Omey Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita akan mengupas tentang situs pengembang web terbesar di dunia yaitu Webreschool. Teman-teman, kita akan lakukan proses login terlebih dahulu dengan mengklik tombol login pada bagian ini. Jika teman-teman belum memiliki akun, maka teman-teman perlu melakukan proses sign up terlebih dahulu. Namun, jika teman-teman sudah memiliki account, teman-teman tinggal mengisikan alamat email teman-teman dan juga password yang didaftarkan pada saat teman-teman sign up, lalu mengklik tombol login. Dalam proses sign up ini, teman-teman perlu mendaftarkan alamat email teman-teman pada bagian ini dan menuliskan password teman-teman dengan syarat terdiri dari 1 lowercase atau huruf kecil, 1 uppercase atau huruf besar, satu angka kemudian satu spesial karakter dan minimal password itu terdiri dari 8 karakter. Proses sign up-nya bersifat gratis. Setelah teman-teman mengisi alamat email dan juga membuat password teman-teman sesuai dengan ketentuan, klik tombol sign up for free dan teman-teman akan mendapatkan akun untuk mengakses website Wetri School secara gratis. Ini merupakan pendaftaran alamat email, dan juga penulisan password yang sudah sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh website w Selanjutnya, kita akan klik tombol sign up for free. Lalu, kemudian kita diminta untuk mengisikan nama depan dan nama belakang kita pada bagian ini. Yuk kita isi nama depan dan nama belakang kita. Lalu kita lanjutkan dengan menekan tombol continue. Proses selanjutnya kita diminta untuk memverifikasi alamat email yang tadi kita daftarkan. Kita harus cek di email kita apakah ada kiriman email dari website Wetrischool School. Apabila kiriman email dari wetrischool School tidak masuk dalam daftar inbox, maka teman-teman perlu mengecek folder spam atau junk email. Seperti tampilan ini, saya mendapatkan email pada folder spam atau junk email. Kita buka ya. Kemudian di sini kita diminta untuk menverifikasi email kita. Tinggal diklik saja verify emailnya. Setelah itu kita akan langsung disajikan dengan halaman yang menyatakan bahwa registrasi kita sudah berhasil dan sudah dikonfirmasi. Selanjutnya teman-teman dapat melihat di halaman Home My Learning Wetri School ini adalah poin tutorial, quiz, exercise yang dimiliki oleh user Meliana. Kita juga bisa melihat apa yang bisa kita lakukan di website Wetri School ini. Mulai dari belajar yaitu tutorial-tutorial yang disajikan, mengerjakan quiz, exercise, kemudian ini adalah uh, subjek-subjek yang tersedia banyak sekali ya teman-teman, jadi kita bisa belajar menggunakan situs pengembang web terbesar di dunia yaitu w 3 selamat belajar teman-teman